Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, selamat malam Halo teman-teman, selamat datang di Serba Serbi Channel Apa kabar semuanya? Saya doakan dalam kesempatan kali ini semoga semuanya sehat dan baik-baik saja, amin Sebelumnya perkenalkan nama saya Rinda ini adalah video pertama saya yang saya upload di channel ini ya karena waktu saya bikin videonya ini belum saya upload jadi ya belum ada ya masih kosong ini videonya dan tentunya channelnya ini masih baru ya subscribernya juga masih belum ada maka dari itu bagi teman-teman yang belum subscribe dan tentunya pasti banyak yang belum ya karena channelnya masih tergolong baru maka silahkan subscribe ya teman-teman dan silahkan aktifkan notif notifikasi loncengnya agar jika saya nanti mengupload video yang terbaru teman-teman mendapatkan notifikasi dari saya terima kasih dan untuk kedepannya Insya Allah mungkin channel ini akan saya isi dengan ya sesuai dengan namanya ya Serba Serbi Channel Berarti isinya gado-gado ini macem-macem lah ya Nanti mungkin ada konten tutorial, ada konten informasi berita terkini Ataupun nanti bisa ada konten tentang kegiatan saya sehari-hari ya Ya apapun itu, mudah-mudahan isi dari konten-konten tersebut nantinya bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya Dan khususnya bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi <tuh> Mungkin cukup itu ya perkenalan dari saya dan tentang channel ini Langsung saja kali ini saya akan membahas tutorial cara menulis di Word tanpa mengetik Bagi teman-teman yang mungkin hobinya membuat puisi ataupun menulis di blog-blog ataupun yang sekarang ini sedang mendapat tugas skripsi ya mungkin teman-teman uh, mungkin tutorial ini akan sedikit membantu bagi teman-teman semua oke langsung saja ya di sini untuk menulis tanpa mengetik itu kita membutuhkan Google Doc ya jadi di sini kita tidak usah mendownload aplikasi Ataupun menginstalnya, kita cukup membuka browser Google Chrome, ya. Seperti ini, kita buka Google Chrome dan jangan pakai yang lainnya, ya. Misalkan teman-teman punya yang lainnya, saya sarankan jangan buka yang lainnya. Google Chrome saja, ya, karena pengalaman saya itu tidak bisa ya alatnya itu <tuh> di Mozilla ataupun di lainnya dan mesin pencariannya ini bisa teman-teman setting Google ya jangan Yahoo ataupun yang lainnya Nah kalau sudah seperti ini tampilannya teman-teman bisa pilih menu di pojokan ini di pojok ini teman-teman pilih akan muncul ini kita cari letaknya di bawahnya nah, docs. seperti ikonnya seperti kertas nih ya gambar kertas lalu teman-teman pilih diklik nah kemudian muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ini galeri templatenya, ada brosur, proposal, proyek, resume, surat kosong ini yang belum ada isinya. Nah, setelah itu, teman-teman tinggal pilih salah satu dari ini ya. Tapi, kalau jangan pilih yang kosong ya, teman-teman, usahakan dipilih yang salah satu dari ini. Contohnya, kita pilih yang ini aja, coba Kita pilih yang... Kita tunggu sebentar Nah ini Ada Isinya ini kita hapus dulu Karena kita tujuannya mau ngetik ya ini. Kita hapus Nah kalau sudah kita dah, dah bersih seperti ini Kita tinggal Mencari Alatnya ya teman-teman Alatnya itu Namanya Ini di sini tempatnya Alat Hmm. Nah, namanya ini, dikte Di sini ya teman-teman, tempatnya di alat Nah, di dikte ini Lalu teman-teman pilih nah, Muncul kan teman-teman Nah, kenapa tadi memilih lembar yang uh, Jangan saya sarankan menggunakan lembar yang kosong Karena pengalaman saya kalau di lembar yang kosong itu Tidak muncul ya teman-teman, alatnya dikte ini Gak tahu kenapa ya Mungkin teman-teman bisa membantu ya di kolom komentar bisa jadi informasi buat yang lainnya juga ya sementara seperti itu jadi pilih alat dite nah udah muncul seperti ini nah sebelumnya bagi teman-teman yang memakai PC ini kalau micnya atau headsetnya belum terpasang <tuh> bisa dipasang dulu ya teman-teman karena nanti tidak bisa ini kalau tidak bisa difungsikan ini kalau headsetnya belum dipasang atau mik mikrofonnya dan bagi teman-teman pengguna notebook ataupun laptop ini enggak usah ya karena sudah otomatis kalau di laptop itu jadi langsung dipilih ini langsung bisa difungsikan Nah untuk memfungsikannya ini cukup mudah contohnya kita tinggal Klik ya teman-teman Seperti ini Nah ini sudah aktif Nah secara otomatis Kalau saya ngomong nah, seperti ini nah. Halo teman-teman Selamat datang di Serba Serbi Channel nah. Ya otomatis ya teman Seperti itu dan ini sangat mudah ya teman-teman waktu kita pengalaman saya itu waktu menulis kayak nama kota itu sudah otomatis besar ya kita coba coba saya tinggal di Surabaya nah, otomatis S nya ini besar ya teman-teman jadi teman-teman enggak -teman usah ganti-ganti huruf kapitalnya nih. ini ini Pengalaman saya kalau nama instansi atau kota, desa itu sudah besar ya Coba kalau sama, sama nama sekolah ya, kita coba gimana Saya sekolah di SMPN 1 Surabaya Nah ya kan teman-teman, ini sudah otomatis ya Ini S nya besar sampai ini juga besar. Jadi sangat mudah, teman-teman. Sangat membantu sekali. Dan mungkin nah, kalau e, menulis tahun Tahun itu kemarin saya sudah mencoba juga sudah otomatis, teman-teman. Kita coba. Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. ini teman-teman jadi 17 nya ini sudah angka 11 19, 1945 juga angka Agustusnya ini juga besar kemerdekaan juga besar udah teman-teman dan lagi gua, sama manama. kita coba ini Ibu Budi Nah, budinya ini secara otomatis besar teman Jadi untuk tulisan nama, kota, terus desa atau instansi, -instansi itu otomatis ya teman-teman Sudah besar Gimana teman-teman? Sangat mudah kan ya? setelah ini selesai ya teman-teman sampama so, ini udah selesai teman-teman sudah menulis sampai buahnya gitu lalu cara mendownloadnya gimana teman-teman ini langkah langkahnya kita tinggal pilih menu file lalu kita download ya teman-teman Nah di sini ada pilihan banyak teman-teman mau menjadikan file ini apa ya Microsoft Word bisa, PDF bisa. Ini ada buahnya, tinggal teman-teman mau maunya itu di mana. Dan hmm, sebaiknya, kalau untuk dia, dia bingan di Microsoft ya, biar teman-teman nanti ngedate ya jadi mudah. Nah, coba dibuat aja, kita pilih. Nah, ini sedang mendownload, kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai, kita klik. Nah ini sudah jadi Nah teman-teman tinggal Mengedit ini Sudah jadi teman-teman Seperti itu teman-teman Gimana mudah bukan Sangat mudah ya teman -teman. Dan Mungkin cukup ya teman-teman tutorialnya dan untuk pengeditannya di web nanti akan saya bahas di konten selanjutnya ya tutorial selanjutnya kali ini kita bahas yang mengetiknya dulu saja mengetik otomatis seperti itu dan bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan ataupun kurang paham tentang tutorial ini teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ya Insya Allah saya akan membalas dan menjawabnya sebisa semaksimal saya mungkin sekian tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan silahkan aktifkan notifikasi notifikasi loncengnya agar bila nanti saya upload video yang terbaru teman-teman tidak ketinggalan dan mendapat notifikasi dari saya dan nanti bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekian dulu salam dari saya serba Serbi channel wassalamualaikum warahmatullahi